nya udah panjang gini apa nggak dicabut nih pak? Ya dicabut juga sih, di dibuang juga. Tapi kalau di sana pak, gumputnya enggak dicabut, malah dimakanin sama tetangga. pak. <tuk> Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel STP Video. Kali ini saya akan berbincang-bincang lagi sama Bapak Petani. Ayo ikuti saya terus. Ya, nah, Beneran Boleh nggak Pak saya tanya-tanya tentang pertanyaan sama Bapak? Ya boleh saja lah untuk pendidikan dan sebagainya kan tidak ada masalah. Bapak selama ini nanam apa aja Pak? Wah banyak, ada karing, ada kaca, ada kayu tanah, jagung dan sebagainya. Sama-sama kita lihat bisa Pak? Bisa, orang ini pada sebelah sini ada di barung. Ya, Pertanian saya enggak pakai racun deh. Jadi ya, ya, orang bilang ya katanya alami gitu loh. Enggak pakai racun. Emang hmm, bisa ya, Pak? Ya, buktinya ini kita kan lihat di sini kan bisa sangat bisa sekali kalau tanpa racun. Kalau di sana, Pak, rumputnya nggak dikabut, malah oh, dimakannya sama tetangga. Oh-oh. kangkung ini pak iya kangkung kata orang kalau makan kangkung itu buat tidur itu pak itu mungkin nih itu kalau faktanya nggak tahu pak. ya nggak juga pak hmm. tapi kalau di sana pak pengantin baru makanannya kangkung terus pak kayaknya <demanding> nah, mana masa panen baru tidurnya tidur aja makan panen baru iyalah <laughs> masa panen kangkung ini berapa bulan pak kalau kangkung tuh nggak sampai bulan-bulan, nah -bulan, hanya sekitar dua puluh satu hari sampai lima hari udah bisa di panen uh, Ini saya lihat udah ada yang besar yang kayak bertumbuh. Ini maksudnya kayak mana ini, Pak? Ya, maksudnya setiap hari itu ada pemanenan. Untuk konsumen kan enggak terbengkalai. lah. Saya taruh saya kampung ini. Ya. Oh iya, Pak. Dulu emang cita-cita Bapak jadi petani, Mawan? Enggak sih, ingin jadi presiden. Tapi Supervision Deni itu mantap, kakak-kakaknya. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Oke, Pak. Kita lihat yang lain yuk, Pak. Ini jagung kok dicampur kacang tanah ini, Pak? Bangsa, ini namanya sembari panen kacang, ya insya Allah kalau, uh. kalau mengizinkan panen jagung juga. Kan bisa dapat dua pengasih. Iya, iya, Jadi tanaman kacang-kacangan itu jenisnya apa aja Pak? Sementara yang di pertanian Bapak itu hanya kacang tanah dengan kacang panjang, kacang sayur, kalau yang lainnya sih belum. Uh. Ini bagus-bagus, ini tanamannya. Ini Pak, iya. ini tanaman apa? Ini namanya Pak, Ini nah, terong, namanya sayuran. ini udah berapa hari nih pak tanamannya kalau dia ditanam udah lebih dari satu bulan dari pemilikannya oh gitu ya pak ya hmm. kalau makan kangkung bikin tidur kalau makan kerong katanya bikin lemes pak Ya Allah. <laughs> Kok tahu sih? Hai, hai, hai, hai, terong ini juga tanpa racun ini ya pak? Iya semua tanaman saya tanpa racun hai, hai, tanpa racun hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Berarti tanaman pertanian Bapak ini tanaman sehat ini? Ya, memang tujuan Bapak itu untuk menyehatkan masyarakat. Makanya tidak menggunakan pestisida Selain bertani, Bapak juga melihara hewan ini, Pak. Ini. Hewan apa ini, Pak? Ini kelinci. Hewan kelinci. Udah lama ini, Pak? Belum sih. Ini hanya untuk mendukung pertanian itu dengan kotorannya. Uh, berarti kotorannya untuk tanaman pupuk bapak ya? Iya, untuk mengurangi yang namanya kimia. Ini kan organik namanya pupuk-pupuk Bagus untuk apa? Ini kotorannya langsung dipupukkan atau dipermentasikan dulu, Pak? Tergantung tanamannya. Kalau untuk tanaman yang rentan, ya dipermentasi dulu. Kalau enggak, ya langsung bisa. Oke lah, Pak. Semoga Bapak sukses. Oke. Terima kasih, Pak, atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga pertanian selanjutnya semakin sukses. Demikian bincang-bincang saya hari ini di lokasi pertanian. Kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya dan ikuti terus. Pangeran anak sang waktu